baca di samping atau yang sudah dipakai oleh kalian. Visi saya adalah mewujudkan lingkungan rw10 yang aman, sehat dan harmonis. Dari visi itu tiga jadi visi? Kenapa yang aman adalah meningkatkan partisipasi warga untuk berjalan terkait dengan keamanan, walaupun sudah ada fasilitas yang sudah di karena kan, atau sudah diberikan ke, ke, ke dan pengurus RW yang lalu, yaitu dengan adanya security, tapi semua itu bukan tanggung jawab disebut di tapi keamanan yang terlibat itu adalah tanggung Dari RW-nya Pak Suroso, kemudian Pak Nurjani, Pak Haji Indul, Pak Nana, Pak Haji Togir, Pak Ustaz Sadek, hingga sekarang Ibu Sabas. Semuanya perlu. Saya di Kemakara itu perangkapan ada. Kehilangan sering. Sampai sekarang saya hitung, tempat saya itu sudah 17 motor Kemakara Raya itu. Mobil 2 saya sendiri juga saya juga burung saya dengan tegas, makanya saya misi keamanan ini benar saya sangat Pekerjaan kami selama itu bapak ibu bisa menerima dengan senang hati. Saya dengan mohon maaf mana? Selamat Tata -tata. Bapak, bila mana selama saya jadi rw kurang kata-kata, ucapkan kata bantuannya kepada kami punya saran-saran di -saran sini. Kalau kami selaku ketua dibantu oleh bendera, ya kalau ada bangunan, ayo makanya dengan adanya bantuan ini saya bangun ini, tolong saya titip bangunan sarana prasarana yang ada di wilayah RS 10, ya. Jadi tolong dirawat membangun kamu lagi takut bapak, bapak tinggal orang bapak, Iwan Suparna, Bapak Suranman, Sohar, Suranman juga Pak, Bapak Suranman Jalan Nurul Fat, Bapak Nurholid Wianto, Pak Wisnu Pratno, Bapak Sukarna, Bapak Sukarna, Bapak. Sukarnan. Bapak Bapak Aprianto Bapak Suhaman Bapak Birli Bapak Dedi Sutrisna, Bapak Muhammad Sonar Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Ah. Nomor nah, dua, nah, nah, nah. saya Yongki Arda dari Forum Komunikasi RW Jakarta Sampurna sebagai Wakil Ketua Forum. Pada hari ini, hari Minggu 30 Oktober 2022, saya hadir di sini dari pagi hingga akhir dalam proses pemilihan dan pendidikan suara pemilihan Ketua RW 10 Kelurahan Jakarta Sampurna. Alhamdulillah uh, proses perjalanan pemilihan dan kehidupan suara ini berjalan dengan lancar, antusias daripada warga juga cukup uh, bagus. Pada saat ini sudah uh, terpilih sebagai ketua RW10 rw, RW 10 yang gak sama yaitu Bapak Dr. Andes Budu sebagai kita pilih, periode 2022-2027 kepada beliau kami ucapkan selamat untuk menjalankan tugas semoga amanah dan dapat bekerjasama dengan forum komunikasi RW Raja Kasapunan